tarif proyek di channel kita CSKS production sore ini kita akan pasang stiker untuk pakai atau restoran ya. jadi ini kita material pakai oracle 651 kenapa kita pakai lima 651 karena dari kualitas warna untuk oracle itu 3 sampai 4 tahun untuk ketahanan warnanya jadi lebih lebih recommended untuk dipasang di luar apalagi untuk warna yang merah agak seperti ini biasanya keawetan mas salah satu referensi untuk pemasangan jadi referensi sekali kalau pakai orakal menurut saya yang, cuma selama ya pernah saya alami untuk beberapa waktu beberapa waktu ketika pasang pakai bahan orakal ini gitu loh jadi mungkin nanti saya akan berbagi trik beberapa trik pemasangan contohnya kayak gini nah, ini kita emang kita kasih garis tengah dulu untuk memudahkan pemasangan supaya eh, keakuratannya terjamin jadi nanti akan kita pasang kenok seperti ini bisa dilihat untuk kamera kan kenok kenok seperti ini jadi ini nanti ini kita potong sini pun kita potong Tuh. Tujuannya apa? Kalau untuk cetak sebagai cross cetak Jadi supaya lebih posisi Jadi ketika miring itu kelihatan Seperti ini Mungkin teman-teman bisa lihat dari ini cross cetak ini. Kita potong ini Jadi nanti ketika kita pasang miring itu Maksudnya oh berapa mil itu nanti kelihatan Jadi eh, tingkat risiko kemiringannya lebih kecil gitu Ini nanti teman-teman bisa lihat prosesnya seperti apa? -apa.